Ini ah, ajak ah, <laughs> ni ni awaknya? awak ni awak elok-elok sikit ya. Pergi dulu lain. Ah, yalah. Hey. <laughs> <laughs> Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Cuy bagaimana keperkurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy Oke cuy kali ini saya menggunakan penutup kepala macam ini berarti kita ada di konten ngakak plus ya Sudah cukup lama ya kita nggak melihat sesuatu yang pelih dan sesuatu yang kelakar, sesuatu yang... Pokoknya sesuatu yang benar-benar nggak -benar ada jarang kita temui di Youtube gitu ya Yang mana kita akan mereaksi video-video dari TikTok cuy di sini sudah banyak teman-teman yang tag nama saya di TikTok, cuy ya. Jadi saya akan pilih-pilih di sini video-video yang mana aja yang layak untuk kita uh, react gitu ya. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang tag nama saya terus videonya nggak bisa saya publikasikan, mungkin itu karena copyright, cuy. Dan saya akan menjawab satu pertanyaan teman-teman yang bertanya di komentar kemarin, cuy. Uh, waktu saya mereaksi ini juga, cuy, yang ngakak plus juga di konten ngakak plus. Katanya begini. Kenapa ini membuat konten ngakak plus gitu ya? Begini cuy, saya akan jawab uh, Sebenarnya saya membuat konten ngakak plus ini Itu supaya saya juga mendapatkan hiburan orang mendapatkan hiburan kalau terhibur gitu ya Dan saya ingin uh, video saya ini bisa ditengok bukan sahaja di Malaysia gitu ya Di Indonesia pun bisa, di Malaysia pun bisa, di Brunei pun bisa Dan di semua negara gitu ya Karena kalau kita mereaksi TikTok itu bukan saja video-video dari Malaysia, bukan saja video-video dari Indonesia, bukan saja video pokoknya video-video dari Asia. Ada juga video dari luar negara gitu ya. Jadi eh, kesannya konten ngakak plus ini tuh adalah pemersatu bangsa pemersatu bangsa dalam kategori ngakak gitu ya <laughs> oke okay, jadi saya pikir korang udah paham ya yang bertanya macam tuh kepada saya cuy ya oke okay, langsung aja sih ya sebelum kita lanjut jangan lupa like-nya dan komen di bawah buat korang yang baru join di channel NDTK jangan lupa di subscribe, bantu support gitu ya oke okay, langsung aja kita ke video yang pertama oke okay, video pertama itu dari akun Santai Brody Langsung aja kita lihat cuy. Salah. Apa sih? Tunggu cuy. Ini masalahnya kalau video TikTok kan singkat, jadi kalau kita nggak cepet tangkap, susah gitu ya. Salah. Oke, okay, uh, ternyata terbalik ya. Benar banget sound-nya tuh bilang salah, salah karena memang dia di dalam kandang, gitu ya. <laughs> Harusnya dia di luar, gitu. Harusnya dia di luar memberi makan uh, rusa, gitu ya. Makanya kita ulang lagi satu kali, cuy. Saya agak lalut tanggap ini, sih <laughs> Salah. <laughs> Untung aja rusa. Bagaimana kalau singa atau tiger, gitu? kelar hidupnya. <laughs> Oke okay, next video selanjutnya cuy. Video selanjutnya dari akun oh cekgu. Oke okay. wah kayaknya ini uh, pertanyaan ini ya jawaban jawaban buddha ini cuy. Kalau dilihat dari gambar depannya nih cuy. Oke okay, langsung aja kita lihat helikopter. Apa nih helikopter. Apa nih? Bukan helikopter tapi alikote, alikote. Itu mak maksud dari alikote apa ya? Tapi kok saya nggak paham ini cuy ya. Mungkin maksud alikote itu beda pengertiannya di kat Malaysia ya. Tapi kalau saya tengok ini biasa aja gitu. Alikote, alikote, alikote, alikote. Kayaknya sih salah kalau Buddha ini kalau saya artikan sendiri aja ya kalau saya nilai ya kayaknya Buddha ini salah salah tulis aja ya salah salah apa namanya ini. tapi maksudnya itu memang helikopter tapi salah tulis aja <laughs> alikote alikote oke okay, next video selanjutnya dari akun Ikhwan dari akun Ikhwan cuy satu dua tiga van jenazah insiden pemandu selamat jenazah meninggal van jenazah insiden pemandu selamat jenazah meninggal van <tik> jenazah insiden ya ini jena, apa uh, kalau di Malaysia cakap ini fan, apa van jenazah ini uh, apa namanya kemalangan gitu ya Tabrakan kalau Indonesia cakap, menang kecelakaan gitu ya. Pemandu selamat, supirnya selamat, jenazahnya meninggal gitu ya. Yang namanya jenazah yang memang sudah meninggal gitu ya. Ini yang membuat ini yang buat status ini yang ngakak gitu ya. Jenazah meninggal gitu. Ada. ada... Ada-ada aja ya. Oke okay, next. Video selanjutnya dari akun Daxlove. Ah susah banget namanya ini. Orang bisa tengok sendiri ya. Oh coba rika, rika Jombas. Lili-lili. Salah! <laughs> Dia kan pegang mancing gitu ya. Dia pegang pancingan gitu ya. Kenapa harus lompat? Makanya soninya itu salah-salah coba. <giranya> Kita ulang dulu sih. Ini tapi nggak pancingan kan? Lili nah, disini, lili. Dia bilang itu ada ikan di sana. Salah. <giranya> dia malah nggak. Tombas. Lili lili. Salah. <giranya> Aduh, ada-ada aja ya. <giranya> Oke okay, next video selanjutnya cuy, di sini dari akun nama pengguna kamu wow nama yang bagus ya nama akun yang bagus ini cuy nama pengguna kamu. <laughs> Oke okay, langsung aja kita lihat. Lu antri di toilet ya. mental dia <laughs> toilet gitu saya pikir tadi pintunya akan dibuka ke samping, kayak film-film komedi biasanya cuy ya pintunya ke samping, atau orang yang keluar itu, ekspresinya seperti apa gitu, ternyata <laughs> saya pikir itu tadi pintu beneran cuy karena posisi di situ kan ada wastafel gitu ya jadi, memang bentuk uh, WC seperti itu ada, kamar mandi, eh, ada pintunya, ada kamar mandi di situ. Kadang ada, ada wastafel gitu ya. Agil, gue tertipu. Kita ulang lagi satu kali ya, antri-antri. <guluh> <guluh> <tipan> Sumpah ngakak gini cuy ya Ngakak dan saya juga tertipu gitu ya <tipun deposit> Gila Sesuai dengan nama akunnya ya Nama pengguna kamu <tipun> Oke okay, next video selanjutnya dari Res Waduh ini res ini dari resepan, masakan lagi, cuy. Saya enggak tahu ya. Mungkin hari ini saya enggak mau emosi dulu, cuy. Ya, e, karena kalau saya emosi pun, kurang tertawa gitu ya. Tak tahu dari ekspresi seperti apa, baru baru kurang itu tak tertawa melihat saya gitu ya. Emosi pun saya ditertawakan gitu ya. Oke, kita lihat aja saya nggak mau emosi di sini cuy memang video ini membuat kita tuh mem memancing emosi kita cuy tapi saya nggak mau emosi ya oke okay. pengen banget makan ikan tapi di dompet cuma ada uang sepuluh ribu guys ya udah yuk kita beli sesuai budget aja Kebetulan harga tempe di tempatku cuma 10 ribu. udah oh, aku tempe, mau beli ya, guys. Nah, aku mau pakai cetakan burung hantu buat ngukur si tempenya, guys. Nah, kita potong jadi dua belah gitu ya. Kalau udah, tempenya mau aku tumpuk kayak gini. Hmm. Hmm. Saya nggak mau emosi, cuy. nggak mau emosi. Saya... Liatin aja, kata dia. Kita lihat kembali di situ, dia ambil cetakan gitu kan? Cetakan seperti ini terus. Nah, aku mau pakai cetakan burung. Ya, nah, buat Terus tempenya, guys. Diukur. Nah, kita potong jadi dua belah gitu ya. Ternyata dibagi dua aja gitu ya. Tempenya dibagi dua. Sekalian aja penggaris gitu ya kan. Kalau penggarisnya masih-masih mending gitu. Ya. Ini cetakan, cuy. Kalau udah tempenya mau aku tumpuk kayak gini. Nah, ini part yang seru, guys. Saatnya kita ngukir tempenya jadi bentuk ikan gitu. Nah, pertama-tama aku gambar dulu sketsanya pakai pisau ya, guys. Kalau dirasa bentuk ikannya udah sempurna, lanjut kita potong-potong deh. Part selanjutnya mau aku ukir-ukir ikannya biar makin mirip ikan, guys. Nah ini aku mau belah-belah kayak gini ya guys biar mirip ikan banget. Nah ini ikan pertama, ini ikan kedua guys, gimana udah mirip belum? Nah, kalau udah aku mau jajarin dulu ikannya. Kalau udah mau aku pindahin ke tempat yang lebih gede, lanjut aku mau marinasi ikannya ya. Aku marinasi pakai bumbu instan aja, guys. Nah, tinggal kita masukkan bumbunya dan aku tambahkan sedikit air. Airnya aku saring dulu ya biar enggak ada kotoran yang masuk, guys. Kita tunggu sampai 30 menit ya agar bumbunya itu meresap banget. Lanjut nih, aku mau iris-iris dulu bawang daun. Kalau enggak suka, boleh di skip ya. Aku juga mau iris-iris kunyit atau kuning ya guys. Kalau udah, aku mau iris juga bawang merah dan bawang putih. Lanjut, aku mau geprek-geprek tiga -geprek batang serai. Aku geprek-gepreknya pakai mutu kayak gini ya guys. kalau udah, aku mau halusin bawang merah, bawang putih, kunyit yang tadi udah di fungsinya dipotong-potong untuk apa gitu bunda itu tadi dipotong-potong untuk apa bunda gue mau emosi bunda tapi <kita> <kita> <kita> itu sih potong-potong fungsinya untuk apa gitu ya kasihan gitu ini kalau ada di restoran gitu ya kasihan yang motong-motong tadi pasti dia sakit hati gitu ada ujung-ujungnya ditumbuk juga gitu di gak ini tujuannya supaya gampang banget buat nguleknya ya Nah, kalau udah siap tinggal kita goreng ikannya. Nah, aku gorengnya di minyak yang super duper banyak banget, guys. Biar bumbunya itu lebih meresap, aku nah. masukin satu persatu ikannya ya, guys, supaya ini enggak berantem. Nah, kalau udahnya kita bolak-balik aja sampai si ikannya itu berubah menjadi golden brown kayak gini. Nah kalau udah rasa udah mateng tinggal kita angkat aja ya Aku tiriskan terlebih dahulu Kalau udah aku mau masak dulu bumbu halus yang tadi Aku mau kosreng-kosreng sampai bumbunya itu wangi dan mateng ya guys Jangan lupa tambahkan batang serai dan salam Aku tambahkan air lalu aku masukkan potongan tomat Nah aku masukkan juga penyedap merica Tinggal nah, kita aduk-aduk lanjut aku masukin ikannya Nah, ikan pesmolnya ini mudah-mudah jadi nih, guys. Tinggal aku tambahin potongan cabe domba. Nah, juga aku mau taburin buang daun yang banyak banget. Nah, ini super duper wangi banget loh, guys. Tinggal kita sajikan aja. Yuk kita coba ikan pesmolnya. Ini benar-benar rasanya tempe banget. Selamat mencoba ya. <tuh> rasanya... Pengen banget makan ikan, tapi... <tuh> rasanya tempe banget katanya. Dan memang itu tempe makanya rasanya tempe banget gitu ya aduh, aduh. bunda bunda aduh <laughs> uh, mungkin di sini <laughs> konsepnya keren sih ya, menurut saya kreatif gitu ya uh, cara masaknya juga nggak ngasal gitu memang memang bagus cara masaknya dan menurut saya kalau memang kita coba Rasa masakannya itu pasti enak, gitu ya? Nggak ngasal, gitu ya? Cuman prosesnya aja yang ribet, ya. <laughs> <Aduh. laughs> Oke, okay, next video selanjutnya dari Meme Shad. Bah, ini namanya juga, duh, Mika Il, Israfil, Munkar, Nakir, Gibril gitu ya? <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> kita ulang dulu, cuy! Gibril, Mikael, Israfil, oh, Israfil. Udah sebut <sempet> Gibril <tik> tadi, koki <tik> an. Mika'il, Isrofil, Izro'il Munkar, Nakir, Rokib, Atib, <laughs> jamal. Astagfirullahaladzim, ya Allah jam. Kenapa? Ya biasa lah cuy, ya budak ya Sepertilah lah budak cuy, ya. seperti itulah lah budak jadi. Pasti Jamal tersinggung dengan dengan video ini, cuy. Jadi korang kalau ada teman namanya Jamal, jangan di di tag nama dia, cuy, kasih. <laughs> Astagfirullahaladzim. Ya begitulah budak, cuy. Ya begitulah budak. Jadi korang bisa maklumi sendirilah, lah, cuy. Ya budak gitu seperti itu, cuy. <laughs> Oke okay, next video selanjutnya ya Ini dari akun asupan meme video Oke okay. ini lumayan sih Nama akunnya cuy Main <laughs> Astagfirullahaladzai Sumpah Korang ini take sini video, video macam ini Astagfirullah Korang gak sakit perut apa Tengok video ini saya sakit perut banget ya Mudah-mudahan ya dengan uh, tertawa itu nggak merusak ya organ di tubuh gitu ya <laughs> Kalau hari-hari saya ngakak macamnya ini Hancur saya <laughs> dia ngeles ceritanya cuy <laughs> oke okay, next oke okay, video selanjutnya dari akun box <laughs> namanya box oke okay, di sini tuh dia kayaknya nyanyi oh dia cover di sini sih <laughs> oke okay. Bukan perimak, sama suara antara mata surga kau Kenapa sih ya, Tingkat tingkah orang di luar sana itu banyak banget yang ngakak gitu ya Sumpah sih terhibur banget dengan video ini ya <laughs> Tapi kita ulang dulu ya, dia ngomong apa sih Ketusupan, Ketusupan. Perima Pemaan suara Ketujan Tahu yang kau tua kau <tua>, tutup <tus> Ampanku <tus> Sumpah ngakak ini menyiksa aku. Sumpah asli. <laughs> Oke, okay, next video selanjutnya. Oke, okay, video selanjutnya dari uh, akun... Wah ini dia Am Shirley. Wah ini keren ini cuy. Kayaknya di sini dia par, dia anu lagi cuy. Di sini dia memparodikan suara penyanyi lagi cuy, penyanyi penyanyi ternama gitu ya. Oke okay. satu dua. Y gitu ya kayak aku gak bisa ngerasa bedain dimana sih dari sisi pokoknya sebiji gitu ya dunia Gue gak ini lagi ya Kalau me melihat uh, uh, Am Shirley ini meniru siapapun gitu ya oh, Kayaknya ketup dia punya pita berapa sih Pita suara itu ada berapa sih Kok bisa Saya memang dulu juga menyukai hal-hal seperti ini cium, Meniru gitu ya uh, Memparodikan suara-suara Tapi saya gak bisa Meniru yang si detail ini gitu ya. Dia menirunya detail banget gitu ya Wow keren banget ya Oke, okay, next video selanjutnya. di sini nama akunnya itu adalah Senario Legend. Wah, ini video senario? Ini maksud saya lawakan senario? Oh ini nggak copyright atau gimana sih? Eh, takutnya saya copyright cuy ya. Tapi kita coba aja ya. Kita coba aja nanti kita uh, akali lah bagaimana nggak kena copyright. Oke, okay, langsung aja kita lihat. Ini video terakhir gitu ya cuy. Salam, salam, mak. mak bagi cium gelang ke bagi cium tangan? Nah ini yang menjadi pertanyaan juga buat saya tu. Saya enggak mengenal personil, uh, apa namanya, senario lebih ini ya. Yang saya tahu itu Pak Yah, ya Pak Yah. Uh, apa, Saipul Ape dengan Bang Yasin, gitu ya. Lupa, itu yang saya tahu. Yang lainnya belum. Ya? Tunggu abang kat kita ya. Uh. Tunggu abang kat kita. Uh. Ayo, abang mana kita ada lori. Uh. Uh, <laughs> ini, ini awaknya. Awak elok-elok sikit ya. Bagi dulu lain. Ayolah. iyalah. Hei! <laughs> Hahahaha Hahahaha Hahahaha Main, main nembak aja gitu, mau nyerocos aja gitu ya Hahahaha Itu abang, abang yang sini ya Ini yang, ada kumisnya ya Hahahaha Awaknya, awak elok-elok sikit ya Hei Yang satu bangunnya bangsa, apa, sembol ape gitu ya. Allah, oh, Allah. Wow. Oh, nak aku melayan mereka ni? Hai, adik. Adik nak usyu tak? Boleh? Boleh? Boleh? Boleh? Adik. Bih, ini waktu masih muda banget. Ini enggak tahu umur berapa di sini. Bang ape gini ya sebenarnya mau banget gue cuy ya. Ini sebenarnya requestan yang su sudah cukup lama banget banyak yang minati gitu ya. Kalau saya mereaksi uh, lawakan dari senario. Cuman itu yang saya takuti cuy, copyright-nya ya. Andai saja nggak kena copyright cuy, saya mau buat gitu ya. Lawakan-lawakan mereka itu memang udah kayak dikategorikan ini cuy ya. Legend memang sih, memang legend gitu ya. Udah chemistrynya dapat gitu ya. Tapi saya bersyukur banget ya, ini kali pertama ya. First time saya melihat lawakan... Senario di umur segini, cuy. Jadi, saya nggak tahu kumpulan senario yang lengkap itu siapa-siapa saja. Nama mungkin bisa saya tahu, tapi mukanya yang saya tak tahu, cuy. Saya tak paham. <tuk> Oke, okay, cuy. Uh, itulah tadi uh, video dari TikTok yang teman-teman tag nama saya di TikTok, cuy. Ya, aduh, saya nggak tahu ya. <tuk> saya kalau lihat video-video seperti ini ya, random seperti ini tuh. Aduh. Saya tetap aja tertawa cuy, saya tetap aja tertawa cuy. Saya nggak tahu juga ya kenapa netizen-netizen atau subscriber channel NDTK itu menyukai kalau saya emosi gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa korang suka kalau saya emosi gitu ya? Padahal saya emosi benar-benar emosi gitu ya. Tapi korang tertawa gitu ya kalau tengok saya emosi. Makanya tadi pas resep masakan itu saya nggak mau emosi cuy. Tapi Alhamdulillah ya untuk video kali ini itu cukup menghibur saya cuy. Saya terhibur dan saya harap koran juga terhibur, cuy. Ya, saya harap koran terhibur, cuy, karena memang video ini tuh benar-benar ingin menghibur 100%. ingin menghibur korang pula, menghibur saya juga. Ya, jadi kita nggak usah stress stres lah, cuy. Ya, kalau stress, join. Tengok video-video Andy mereaksi video-video uh, TikTok Atau tengok video Andy mereaksi hal-hal yang kelakar gitu ya Oke okay, dan mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri Kalau saya ada salah kata Saya ada salah atau menying menyinggung orang ya Karena video ini kan ada juga video dari Malaysia Dari Indonesia Pokoknya dari luar negara Pokoknya campur di sini cuy Tapi kalau ada yang memang menyinggung